Halo, guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel anawafai jadi guys, gue uh, sekarang lagi ada di Pangkup, Jakarta jadi ini di Grand Galaxy Bekasi tepatnya guys jadi Wow ini lagi langsung aja deh gue ke dalam ya ada bumbanya, mbak, mbak sehat dong mbak. Ya, namanya siapa mbak? namanya Anggi. oh mbak Anggi, mbak Anggi uh, kira-kira namanya Ica Mbak huh? kira-kira namanya Ica? bukan. oh bukan? Ya. Namanya Anggi. oh namanya mbak Anggi, oke mbak. eh mbak berang dong? Ya guys ke Pangkop. Ah, oke okay. Pangkop di mana mbak? ini mbak di Grand Galaxy di Grand Galaxy ya Iya ngopi kita ngopi bareng nanti ngopi bareng nanti asli <laughs> ngopi ditemuin sama Mbak cantik ya kan pasti kalian uh, gimana ya Pokoknya kalian jangan lupa untuk follow IG nya, IG nya ada kan mbak ada, Pangkop dan Jakarta Pangkop Jakarta, jadi kalian bisa kepoin atau bisa DM adminnya ya guys uh. eh mbak bilang dong mbak Jangan lupa subscribe, like, and comment yeah. yeah. <laughs> Oke okay, Mbak Anggi, terima kasih yeah, Sama-sama Sama ya atas Mbak yeah. Terima kasih Mbak Anggi Iya, yes, sekarang demo mau ke atas pas Eko shooting video oh, yes. <laughs> <Yeah, that's it. laughs> <laughs> <laughs> Udah dimulai belum? Mbak? Belum mas. Oh, oh belum ya Oh belum mulai ini <laughs> ya, <yang dah> dimulai <laughs> itu seperti apa? kurang iya <SUSI> teman kata banget. Lagi-lagi banget. Sampai. Bang, apa ya. apa-apa. Nah. Infinity nah. kegiatan. Ya. Nah. Amin amin ya, Bang ya. sukses terus buat Abang juga ya. Sama, sukses terus buat Astri juga Sip, Jangan a few moments later uh, Oke, masih quay ya, Kak. Iya. ada ya, setia aja ya, Kak ya. Se- -e merangkap asprink. Jadi apanya? Dari apa? Oh, apa <laughs> make upin, make upin. Siap kak, ini vlognya ini saya masukin di YouTube. Boleh enggak? Eh, boleh, boleh ya. Jadi ini vlognya tuh di balik layar Mas tuh di vlog TikTok. Okay. <laughs> si adang buat Kak. Uh, ya, minta Doanya aja semoga langsungnya bisa sukses. Banyak Amin. yang suka, banyak yang uh, senang sama Amin, ya. <laughs> kakak siapa namanya? Sulis. Oh, kakak Sulis. Ya, makasih kak sulis Iya, <laughs> sama. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dari Mas Eko, ya kan, owner uh, The Jambul The Pokoknya, nah, harus coba ya. The Jakarta, pangkop dan Jakarta. Harus coba apa? Eh, <tik> <tik> <tik> terima kasih sudah menonton dan disribusi videonya ya. Next video selanjutnya. Wassalamualaikum.